kalau sempurna Sun, wargi sunda wargi jawa barat wargi priangan priangan timur priangan barat priangan utara pokoknya sama sakumkan orang jawa barat anu bisa ngaromong bahasa sunda nah tepung dari sarang sim kuring di nararaga ngomongkan logat bahasa sunda <tuh> bagian kasabara ini bagian ka iji dua tilu opat bagian ka opat logat sunda bagian ka opat nah tapi balabah dia kurang ngomongkan logat Sunda tapi ngan hiji sa kabupaten walanya atau batin karena di Sawangkon kabupaten contohnya di Garut nah sa Garutin logat Sunda nang beda-beda timimiti Wangkon uh, Kaler Garut Selatan Garut Tengah uh pokoknya mah jing saja banyak. Nah rencana kuingin macaken hula, uh, request requestan-requestan nu entos. Kapin tonken di nu ngomen atur nun anu ngomen di logat sunda bagian udah datang di channela jus pun anja anjir. noh dia jus pan aja jas pan aja merenahan ha b sunda Bandung campur jeng bahasa Indonesia. Aku naon Ari kamu sini teman-teman tuturin aku buru gerak nyumput bising kapangi baca selengkapnya. elain Taste mana wungkul cina, meni udah lama ih gak ketemu dan lain-lain. Nah, etat channelna just fan aja, eh, bener. Terus Sukabumi, eh Kum Sadayana, di Kuningan, Kuningan mana kurang Kuningan? Bang pakai subtitle dong, biar yang belajar bahasa Sunda paham mah aing channel channel aing rek beungar direk teu ngadirek unsubscribe weh jeung aing mah teribet. Untung kita anjing. Nyangke di di di ieu ngangge subtitle di handapna di kanan nganeleh subtitle. Insyaallah capek ngetikna euy. Terus saatitea Agulia Putri bahasa Sunda mah bahasa nu loba macamna. Hok we contohna. Hok we contohna jatuh ti jalikeh ti kosewa ti tajong ti jengkang di serele di gubrak jeng ti gusruk wah itu lamun labuhnya jatuh te lobak jika dahar lolodok jajablog ya juga gitu bahasa senal memang loba pisan loba kena yang sejenak eh sukabumi hor arimane ya ciring bahasa sukagumi ayah horan nahun Kang Sahril Pratama di channel nata di subscribe tong hilap Karawang hadir, siap. Sadit lemak lewi damar ka dina goblok dia goblok ulah sese seselemenengan. Teu tepuguh coba mentaroko aing anjing teu hati. Kecamatan ci haurbeti Ciamis Kang. Ci haurbeti mah atau geus atuh mineng aing mah mah. Nggak ada nah, ada orang yeah. Oke, okay. pokoknya mah logat Sunda bagian urang Garut sesawah urang panggil kenway si soon. Yeah. Tanya muncul di channel Aing, Iy, iya ya budak. Lainnya Biasa, we. Garut ngomongkan apa? logat Sunda di Garut mah bang loba lo nana bisa tuh mana? bisa shock ma. daeng orang Sumedang jadi uh, uh. asal tuh paham logat Garut tuh ma. mah. limbangan timbangan. timbangan. contohnya logat timbangan? Uh. ah kalimbanan memang kecamatan nah, weh shock. jauh tuh ing. kecamatan Sulawesi. lain logat mac daerah mana kumah? nyebut. eh uh. ayak. eh gitu. contohnya Kamana atuh oi gitu Modal anjing <laughs> ayah deh orang karut mah no. si apep uh. siapa kan orang karut selangah uh. si nakadil oke okay, kita tampiling apep tapi udah nyekelaan kamera yang udah nyekelaan kamera nasi apep eh, bener eh uh. mah aduh pamungpe kaditu pamungpe kaditu, pamungpe, kaditu. ah udah gini kan dah hentik itu jadi ayah teh nantinya hmm. pada mah di lok lok kemanya ayah orang boga baturan semang biki e -e. ngomong teh kasan toloan teh. di lok lok e, eh geningan tekan hari itu eh lain-lain gitu anjing ay, kuma pep kuma pep centana orang garut selatan biasa wae sih ya. ayah biasa wajah sih ayah biasa wajah sih ayah maah nah dia kitu-kitu e, kemana e, ayah kema. e, ngarusep Bali marodol didihnya didi, di Walungan? <laughs> ayah, ayah ini orangnya tau gue, orang Cangkudu Limbangan. Kue eh, tak eh, geningan itu meninggal labring. Aduh, geningan itu sapi tadi. cara nah, hey, lima hey, kamarana. Hey, ayah, kituan ayah, ayah, ayah, ayah, ayah, Pasisian, Garut, Pasisian, Ng Garut, Iy. Garut, Kota Beda Dey, Gema <tian> Asyamalin, Orang Garut, Boman, kali KTP Maneh. <tian> <tian> Tapi, Nu Arusman, Unik, orang <tian> Majalengka. Kurang Majalengka, mah? Kamari Majalengka, mah, Kurang Majalengka, Bang. Kurang Majalengka, Bang. kabocor aduh ala iung Cet. tak gitu Kurang ya, Majalengka, Majalengka, <tian> Majalengka, Bang. kemarin Majalengka, Bang. Majalengka, kuningan hampir satu -oh, uh, uh, hampir hampir satu geningan karena aduh aja eh uh, tak awi teteh gadidinya geningan ah ingka suruh rasu kalau ribet ya gitu tapi sama majalah ingka itu Ribetnya, ya e, ribet nah ini ribet emang jadi ciri khas masing-masing daerah boga logatna, ah uh, ya oge okay, logat sumedang makomo uh -uh. Wah, eta mah ngeus ka paling halus ya. Ari logat Sumedang nyebut goblok tuh mah goblok? Oh, sia mah goblok. Ah goblok. Goblok. Dieunkeun. Goblok. Siapa? mah. Oh, anyot. Datang nyod gitu lah. Tejo, Bang. Goblok. Goblok. Goblok. Ata logat mana? Logat Salawi. Logat Salawi ya, Salawi eh anjing ayah logat oke logat eh mana mana hmm kadungora mana Ta, kadungora tak kadungora mana ada di alit alit ngomong nanti hmm. eh ada di iya namanya lah lamun bahasa arab di tasjid deh jadi gimana wabla belum? Rekaman. cinta gini lah geningan itu sahak cinta nah, gitu eh tak orang kadungora tapi kadungora itu bahagian Wih, pernah panaraka dinya kadung Kadungora lewat di uh, lewat nya. Heeh. Pan lewat ke doa Cijapati. Oh, uh -huh. ka nya. Tah. Oh, Heh kali tu ngomongna teh. Geuningan itu, uh. itu marunuu. Uh. <laughs> Asia, jada. Sakitu ya. orang-orang oh, oh, Kadung pasarua berarti mah. Gimana? Aya ngemplatna, ayah tasdidna, jada. Tah. itu bener. Uh, jada. Ya, Barut. Ah, goblok telas deh Tuhas. Tuhas. Tuhas. Tuhas. emang telas emang katelah sih hmm. tanuk nak ke Pandomba ini garut gue tuh garut dari tanah nyon hmm. atau uh, hipu tahu sih ya orang itu deh ayah orang hmm. mana eh uh, mana teteh orang cilimus cilimus itu mana eh lain anjing poaing aduh kuningan kuningan Silimus beda orang kuningan rada kawajawaan eh cih cenah make aya engji ji cenah goblok bet si amang kitu aja ji ji apo kana aya weh mona juga kitungke aya aya rekamanana di uing tah nu kacida aneh mah orang tasik mata sik ah geus bae orang tasik mah yang mah geus seubeuh yeun ge oh mah orang cibalong eh uh, Eh, <lirin> gitu ngomong nanti karena itu dah jadi cibalong mah ada ar aneh nah ayo deh cita sikma kaitan kacahur beti itu tadi ngomong uh. cahur beti terus cahur beti macam amisnya uh, tasik ciawi ciasik ciawi uh, karang nunggal tasararua logat nanti dah gulingan eteteko aduh nah gulingan aik di haus Kira-kira udah ngilang, ngasih ngasih kopi, enak, enak, enak. Aduh, coba ngelagung aduh, aja, salah, enak, irung. Aduh, gedingan, enak, enak. Kita orang Tasikling. Rek lapisan orang mana deh, Mak? Orang... Ini eh, mati kabeh Apal sih, rata-rata orang Sunda, baru galoga sorangan. Tapi, kadang-kadang, orang Sunda, tapi kadang-kadang orang Sundanya Uh, ada yang teh, namun ngomong sudah dicampur-campur aja okay, di bahasa Indonesia tadi itu Sundanya Sunda Bandung Sunda Bandung Sunda nunges ke metro metropolitanan. Hmm. jadi kadang-kadang sudah -kadang, dihiji-hiji ke -kan. jadi gimana cuma? jadi nyakitnya sudah dihiji hakna ke masing-masing orang Sunda itu dihiji-hiji ke lomba bahasa gitu. jadi dihiji-hiji ke -kan ya, kita mau Uh, ayah bahasa nuku wing, ainat teka pecahkan bahasa ta pernah ingin challenge dina dina dina channel teh pang bahasa sundaken, uh, muncak bun bahasa sunana kagok cek mana nawn? Bahasa sunana kagok. Uh, uh, uh ya, mana ya uh, bu? kuduna kudu na ayah. Kagok. Uh. kagok. mentok Mantok malainnya. Lain. Ah, bahasa sunana kagok nawn. Peh mana apa bahasa Sundana Kagok? Kagok, Kagok. Man yang Kagok? Kamada bahasa Sindak? Tanggung. Hah? Tanggung. Lain, nah, ini bahasa oh. sana. Bahasa Suna, bahasa Indonesia. Na, eh. eh bahasa Sunana Kagok. Peh, tang tanggung. Nah ini, lamun bahasa Sundana ngagokan. Bisa tanggung piraku. Tuh, piraku ini bahasa Sundana ngagokan. Ayok, naon Ohnya, uh, uh, tak gitu uniknya bahasa Indonesia teh, banyak nanggumin, uh, uh. ayah genongengan, hehehe, Ta, munoing, <laughs> <Nnggung. laughs> tak jadi kita gitu bahasa uh. sama. Eta nonton karpet caken, namun misal maneh, ayah bahasa nu apal bahasa Sundana ngagokan tulis di kolom komentar. tiba uh. bahasa Eta cian pernah, ayah soalnya beda uh. namun tangan bahasa Sundana panangan, eh siapa, ya, bener, lamun <laughs> suku. Sampai, eh, teman, bahasa Sunda, selalu laki-laki neng, goblok gitu e, Kaki, kaki, irung, bahasa Indonesia, irung, masih hidung, hidung, e, panon, mata, bibir, bibir, nah, akhirnya kagok, kagok, hepan, eweh, nya hepan, hepan, pok bok, blok, heeh, e, bahasa Indonesia, e, e, e, e. E. Nah, na, eweh, nah, mentang, tulis, di kolom e. komentar, nah, akhirnya cuang balik di kanu kolom yeah, komentar, ri, iya, komentar dia. Di Saura Wisesa. Kuring orang Sunda Bogor, salam duduluran, salam dudurukan, dudurukan, duduluran, duduluran Kabaraya Sunda sadayana titungtung kulon nepi ka wetan, terutama kabaraya Sunda secara geografi, aduh ya. ya. aja gitu, berbatasan yang Bogor, secara Depok, Bekasi, Tangerang, Lebak, Sukabumi, Cianjur, Karawang. Aduh, I love you bro. untuk kalian semua. Wah, I love you tuh. Channelna Saura Wisesa. Eta tu teh tungtung kulon pikeun mang. Tungkulon nepi ka wetan. Aya yeutna. Oh oh nya. Ulin ka Subang mang, daerah Pagaden terus Subang Ciater pedalaman daerah Cibeusi logatna khas ngagaleyong pisan. Ngagaleyong. <O Crime flavors> subang ngagaleyong. Ngagaleyong kumaha? Aduh. Oi. Nya rek ka mana aneh Ah ka dieu. Subang al�, Subang <SY> nah, eta Subang Pagaden cuma nyingcet neng nah, banget apa itu, kan nyingcet jadi pak gaden ledah di tengah-tengah oh bener oh, boleh lah Sunda Tasik hadir siap Nuhun Baduy hadir ah oh, bahasa Baduy oh, udah yang namisan Kang Nopik bisa bahasa logat Baduy Bah dia nah, seri seri seri bah dia ada yang nawan bahasa senen anjir kan dia lah bang Nopik kan orang bah dia, bah -dia. Sunakas Bandung sok Nopik bisa tuh bakal bisa lo Sunakas Suna Bandung Bandung mah dah biasanya jika kaya biasa udah logatnya mau kemana tuh gitu mau kemana tuh dia dicampur-campur entar mau panan panan gitu entar logat mana Bandung bandung mah lo becala ya eh tak gitu tak Ciki Calik. Tamang nopik teh selasa iji orang Garut aslinya nah, metak tandukan sirahna Oh, oh bener <laughs> Orang Malangbong Kuma logatna Logatna Orang Malangbong mah eh, Kuma logatna Gebah hitut Ya kuma Hahaha <ira> kota <laughs> Hahaha <ira hati> kota <laughs> Orang Malangbong Iya oh, <laughs> <Malangbong laughs> aneh di Garut Logat oh. Iya, nusuk di ruang reo terakhir nanti. Moliun, moliun, moliun, moliun, moliun, moliun, moliun, moliun, moliun, moliun, moliun, moliun, moliun, moliun, moliun, moliun, moliun, moliun, moliun, moliun, moliun, di moliun, moliun, moliun, moliun, moliun, paul moliun, paul paul moliun, aman Ari mana? Ke mana? Ngawaduk. waduk. <laughs> <saya> Ayo ayu udah nggak bridge. Aduh, apa sehat, dan gitu. iya orang orang orang Banten ge orang lebakna bedanya. dari itu. Ah, seong. gitu. Uh, etah orang lembak Aduh. orang garut tapi lo berpisah etah nak uh, lo gat nak ngopi lo mau darah apa mumpuk darah siapaep darah uh, darah kelak-latanjin -kelak uh. hmm? <laughs> darah darah siapaep mah beda pisah lo gat tak itu logat-logat urang gat orang sunda memang reapisan hmm. etah wajibimu mulai nyak tong tong aneh tong kumaha ada di sunda mah memang reapisan bahasa Tina bahasa geng, gus eee, uh, uh, pisan, komodi, logat, nah, sabab, letahna beda-beda tiap di daerah. Uh. Nah, terus tuh Garut gak halus, Lamun Ciamis, ayah dirancah bahasana, ayah kata Hagei. Hagei itu namanya Hap, hoi, Hagei, hah, Duying, saya gak apa-apa, Hagei hagoih <tuk> <tuk> saya memang apa nggak teh ngiyong ngarang dah haran orang mah di orang mah opak hari kada haran di itu ngarana nawan beca di mana di ciamis ah opak sarua beca beca, beca mah di orang mah uh, olahan sampel di kempleng kempleng kita beca di mana orang mah opak Hei, beca, Eh, memang becak. Opaknya, opaknya. pak, mana baru led? Mana, Cimpring. eh, lain opak, ma opak, ma oh, opak. Anu baru led, ih, orang mau ma anu, ah, beca sepeda, aduh, gua roda nanti, roda nanti. Oh, eh, nyah, Di mana, mana, oke, ada syarat pasukan ular. Eh, hah, Logat Sunda, Jawa Tengah hah, hah, hah, hah, hah, hah, hah, Orang Jawa berindu, Tengah ngomong. Heeh. Sumuh puyung. Jawa Tengah Pangandaran. Kocangandaran oh, oh. Cilacap, Cilacap. Ini oh. ting tenakna adinya. Oh. Cilacap kumaha lagamna? Hodop oh, di mana? Daya lagnya. Like Ngapa sih? Ngapa sih? <tik> Ngapa sih? Kuna si? Bogor si kunaon sia kun kunaon anjing. Tas di mana sia? Ngasal oh, kasar oi anying. Kasar euy lasti mana sih ya enjing eh uh, beans channel sundakasi amis cikeneh nembe pisan kalagian tumbenan be dia tuh tongeret turaes kelanjutih uh, ah he kumai teh turaes eh turaes turaes <laughs> ajalengka ya allah ngakak ah ya allah ngebreketek nempo ieu naon yang ngebreketek ah, teh Ngabereketek teh seri oh. tapi ngabarakatak mun sigorang mah. Dia mah ngabereketek. Bereketek -berek -berek ku e. Heuh. Hmm. Jiga bangkong mah. Hmm, lamun ku angeun. Kakak mun Oh, bener euy. Heuh, nya kakak. Ya Tah Majalaya. Heeh. Di mana maneh? Biasa Apel. Ya? Lain, gitu Majalaya, Majalaya bisa teh logat Majalaya. eh uh. uh ya gitulah wajah lah ya juga bandung ini aku nge-nging gitu soal gitu ayah ntar jadi am. ayah nge terus tangkurak hahah tangkurak sia. tangkurak nanti pake gula ya? hmm itu karawang lagi ayah oh, setelah, tang -tang. ah iya tang -tang tangkurak tangkurak sia. jampang suka bumi. jampang suka buminya oh, tapi karawang di dia namang Tangkurak Tangkurak sih Karawang Bilaik Oh Sisi laut Tangkurak Tangkurak Tangkurak Tangkurak Tangkurak Tangkurak hadir Urang Sumedang hadir Hadir Langsung uh -huh. nah, medak subscribe Bisin aing nyalon Bupati Ya yeah, Subrek Amin <laughs> Hadir Sukabumi Jampang Bogor Karawang lebih keras Mang Mal bisa logat Nak lamun lain Orang Karawang mah, Bisa ing, orang Karawang Ya Siapa ada ada gitu, di gitu ayah Tuhan, gitu, ayah Tuhan, ayah Tuhan, ayah Tuhan, ayah Tuhan, ayah Tuhan, ayah Tuhan, ayah Tuhan, ayah Tuhan, ayah Tuhan, ayah Tuhan, ayah ayah Tuhan, ga... gitu. oh, oh. oh, oh. <laughs> nah, <laughs> ayah Tuhan, ayah Tuhan, ayah Tuhan, ayah Tuhan, ayah Tuhan, ayah Tuhan, ayah Aha, iya, ah, iya, iya, <laughs> <laughs> iya, iya, geningnya Hwan... wakakak wakak. iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, orang iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, eleh... iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, ripuh, Ripuh eleh Ripuh. ripuh ya, pokoknya, <laughs> Bahasa eleh eta ya teh Mang, nah. namru mojorot, mojorot nya. aneh-aneh wae Nampuyak, nampuyak. Hm. Rancak kalong sumedang hadir. Tah, segitu si we Hela eh hampura anu teu kabacakeun komentarna, atur nun pisah pisan komen di kolom komentar Sim Kuring dina logat bahasa Sunda. Atau bisa nonton, nonton Dugi Nen. Karengse, tong hilap di subscribe, like, Himawan. and share Yoi. tong hilap oge di follow instagram Giwang Himawan, facebook Giwang Himawan, twitter Giwang Himawan, segala rupanya Giwang, Giwang Himawan, Himawan. tonghilap hilap oge di subscribe Mowlingstunz, Mowlingstunz St s t Ta di subscribe, baik, te ugu videona rame oge pokona subscribe ya, Oke okay. Simpen jiwa himawan, jarang sapa ranca, neda dihapun amit mundur, semalekum.